dan akan segera tiba. Bulan penuh kebaikan karena berlipat ganaya pahala. Bulan penuh keistimewaan karena kita mampu meningkatkan amalan kebaikan. Dan bulan penuh kehangatan karena kita mampu merasakan betapa dekatnya rasa kekeluargaan. Tapi, mungkin tak semua orang mampu merasakannya. Apalagi bagi anak-anak yatim yang sudah tak memiliki keluarga yang utuh. Melalui program Ramadhan Peduli, kami dari Geraha Yatim dan Doafa Abah sahabat semua melakukan aksi-aksi kebaikan Dengan saling beri terhadap sesama Terutama anak-anak yatim dan do'afa Yuk raih keberkahan Ramadan Dengan ikut berpartisipasi Di beberapa program kebaikan kami Donasi paket buka puasa yatim dan do'afa Parsel lebaran yatim dan do'afa Parsel lebaran lansia do'afa parsel lebaran burung haji THR lebaran yatim dan do'afa Besana lebaran yatim dan do'afa Dan mudik lebaran yatim dan do'afa Semoga segala niat baik sahabat dimudahkan dan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh rasa khusyuk dan rasa syukur. Terima kasih sudah ikut bahagiakan yatim. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya sekedar berbagi, namun juga mensucikan hati.